Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Octav87. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau informasi tentang paket murah ya, khususnya bagi kartu AYEN3. Namun sebelum saya melanjutkannya, terus dukung channel saya dengan cara like, komentar dan subscribe. Ya, langsung saja kita mulai uh, Untuk yang pertama Dan yang paling utama Untuk mendapatkan paket internet murah Yaitu kita harus Mempunyai suatu aplikasi Yaitu aplikasi My MyEntry Bagi yang belum mempunyai Aplikasi My MyEntry Silahkan Anda download di playstore kesayangan anda Dan bagi yang sudah mempunyai Terus Mari kita langsung buka Aplikasi my entry nya ya, Kita udah masuk di aplikasi Selanjutnya Kita Klik bagian bawah Yaitu Beli Oke kita tunggu ya di situ langsung muncul ya berbagai pilihan paket internet murah harga berkisar 6.600 hingga 150.000 rupiah ya silahkan anda scroll ke bawah silahkan anda pilih sesuai selera anda atau sesuai kebutuhan anda. Selain yang berikut, silakan Anda scroll ke samping. Di situ juga banyak sekali pilihan-pilihan menarik lainnya. Kita buka salah satu contoh ya, Freedom Internet lima hari. Kita klik lihat semua. Banyak sekali pilihan-pilihan internet yang menurut saya ini sangat terjangkau. Kita ambil salah satu contoh freedom internet 7GB yang 19.900 rupiah per lima hari. Kita lihat rincian. Nah. Dengan harga 19.900 kita mendapatkan kuota utama 7 GB aktif selama 15 hari di ada keterangan 100% kuota utama internet dengan kecepatan maksimal dengan pulsa safe perpanjangan otomatis hingga masa aktif 5 hari tentunya ini sangat sangat recommended banget bagi anda pengguna IM3. Ter masih banyak pilihan-pilihan lainnya. Silahkan anda pilih sesuai kebutuhan anda. Ya, terima kasih. Mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.